Banyak mas, nah oke okay. okay, teman-teman, pas banget nih cuaca lagi hujan kayak gini, enaknya kita makan bakso. Ciao, kita cari tempat bakso yang paling enak. Okay? <Susuk> nah teman-teman sekarang kita sudah sampai di tempat bakso bakso rusuk sunan jirik ayo kita masuk. Teman-teman, kita langsung ke bestseller aja nih. Di sini tuh ada bakso urat plus rusuk ada bakso jumbo urat, ada bakso rusuk. Oh, dan ternyata di sini juga bisa makan sambil berbagi loh, teman-teman. Enggak -teman. buka aplikasi link aja, kawasikan dari barcode-nya. ini dia teman-teman, bakso yang istimewa di bakso rusuk ini nih teman-teman. ini ada bakso rusuk, ini ada bakso jumbo. ini buat teman-teman yang malas makan nasi, teman-teman bisa makan bakso jumbo. dijamin deh perut terisi penuh. nah yang ini, ini bakso mercon. wah lagi hujan-hujan gini pas nih makan bakso mercon. yang pasti ini mercon pedes, pedes banget pasti bakso mercon. nah sekarang kita coba ya teman-teman ya ini ada mie kuning, kuning, ada beef, ini biasanya lebih banget teman-teman, dan ini yang pastinya, ba tulang rusuknya ini Terbaso-nya itu empuk dan halus banget, pokoknya buat masuk ke mulut enak banget, lah. mantap habis. Teman-teman harus cobain balasoh rusuk sunan giri. Kalian bisa ajak kerabat ataupun keluarga karena di sini tempatnya nyaman dan luas. di sini ada jaminan mutu banget teman-teman ada -teman, pasti anak banget teman, -teman bisa kemudian alamat di bawah ini dan juga kepoin di sini di sini pun disamakan sambil berbagi di Ternyata, bahasa restriksionan kiri ini banyak cabangnya, terutama di Kota-Kota Besar, salah satunya di Kota-Kota Selatan ini. Teman-teman, saksikan video tersebut berikutnya ya.